sahabat semua yang penasaran dengan mediumisasinya e, beralih saja ke YouTube nya ya soalnya kita ya. juga butuh live-live ya, di, di YouTube butuh ya butuh ini butuh tontonan Siapkan. untuk ya, okay, okay, untuk okay. ke YouTube juga ya jadi biar seimbang antara YouTube dan fanspek sahabat mohon dimaklum kita masuk, kita mau kabarnya, nama yuk nama. kita langsung saja ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, pak. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi Yaman, wabarakatuh. Itu benar kayak Iya. Yeah. terus ya oke okay, buat sahabat kita akan akan mediumisasi ya tapi kita live di, di YouTube ya buat sahabat yang panas penasaran penasaran dengan mediumisasinya beralih sekarang ya beralih ke, ke channel YouTube kami ya dengan nama yang sama nggak praktisir begini siap, gue pantengin sampai akhir. Oh terima kasih ya Kang Iwan. Kang Iwan terima kasih e, beralih ya ke, ke YouTube ya karena mobilisasi kita main di YouTube. Bermain. Ya terima kasih tambahin ya. Tambahin main di main di YouTube ya, video misalnya tim sudah sedang melakukan mediasi ya tim sudah melakukan mediasi Oke, hadir Iwan Setiawan copid duit atunhon terhadir bentar ya kang menuju sudah masuk ya sudah masuk hmm. Hmm? assalamualaikum Sampurasun tapi saya ini sama siapa ini bisa yang bahasa itu sama siapa bisa-bisa ngomong enggak nggak bisa Oh oke sahabat ternyata yang masuk ini sosok harimau ya jadi agak susah untuk diajak bicara bisa bicara enggak nah bisa bicara bahasa Sunda. Hmm. Di mana tuh di, di sebelah mana tinggal di sebelah mana? Hmm. Oh di sebelah sana hmm, deket jalan ya bukan? Oh di di bawah itu. Oh. Di sini eh, banyak selain eh, mungkin yang lainnya masih ada siapa saja yang lainnya mungkin hmm, tahu enggak hmm? banyak pocong Oh sahabat di sebelah sana katanya ada sosok pocong ya bisa ditarik suruh ke sini pocongnya itu apa itu Su? Oh harimau ular apa tuh? Oh, kuntilanak apa? Nenek, nenek, oh nenek, nenek, oh sahabat di sebelah sana. Katanya ada nenek, nenek-nenek ya, bisa dipanggil si neneknya ke sini. Coba panggil si neneknya ke sini. coba panggil si neneknya ya oke sahabat eh, karena ini susah diajak bicara ya jadi kita akan mencoba eh, menarik sosok nenek-nenek ya oke sahabat eh, sekarang si nenek sudah ada ya kita akan langsung tanya-tanya Assalamualaikum. Bisa bahasa uh, Indonesia? Bahasa Indonesia Tiasa tuh? Nah, ayam, ayam, Bonge, lain. Kacangnya? Hah? Kacangnya tuh? Nah, tuh? Kadengi tuh. Oke sahabat eh, ternyata si nenek ini enggak eh, nggak bisa mendengar ya jadi ada susah juga untuk eh, komunikasinya kedenger <sukur> ini ya nah Hai ngek kedenger mininya Kedenge? sangat rantai ngaran ini sahak ini ini saha ngaran-ngaran Yu. Heeh. Hah? Nina. Nini, nina. nini nina. Oh di dinya. Ari ngaran saha? Nah. Ngaran. Nama nami-nami nami nini saha? Ayang. Uh, nami ngaran ngaran nini saha? Ni. Heeh. ngaran saha ngarana? Eh, sahabat eh, cukup sulit ya untuk eh, diajak komunikasi karena eh, sosok Nenek ini tidak bisa mendengar Oh didinya Oh iya sahabat iya ini ini nini lain iya nini lain ieu. Heh, uh, nini. ngaran-ngaran mm, uh, uh, te uh, nini teh saha? Ngaran ini, uh, uh, uh. nini saha? Ieu. Heuh. Nini. Heuh, nini ngaranna uh, uh. saha nini teh? Saha? Poho. Heuh. Na uh. poho. Lain ni. An uh, nini hafal teu eta aya meong di ditu itu eta teh inguan saha? Ini mah, ini dia bina deketangka nangka Iya, uh, uh -huh. apa deketangka nangka, ini mahnya? Ini mah, si cingangka jadinya si bangga oke? Hmm, so -eh. musli lah Tapi ini mah, sok kadi nangka Hmm, sok sawung, tara Ini mah, padahal sok apa uh -uh. Ketegal. Ketegal. Nah, Eh, eh Kak Hmm, sok nemongan, antara kajal emak Ini mah Kamana mana hmm. nabangka, eke, ya maka, na, oh, mana oke oh makamnya didinya paling kadinya so, ah. so, ngaran saha tuh nini teh ini masak lapang uihnya uihnya nini uihnya oh, keluarnya amal kalau emang mereka itunya, ah mau? nah, ini masih hina ya tangkar mangkar. kalau esok keluar, keluar si ke budak dia nya, gerwan anu pocongnya, si pocong sini kadiu. itu keamang so, nini mah ayah didinya, ah, oh, ayah didinya nini mah, so kainen nini, uh, wihri kau kadinya nya paling, oke kadinya, zakadir tegal etapa paling mana, para mama-mama dan nini mah, kabinnya ini nih. Oke okay. okay, sahabat, uh, cukup sulit ya, mm -hmm. saya kesulitan sekali untuk berkomunikasi karena nggak bisa mendengar ya sosok nenek ini kita akan mencoba menarik lagi yang lainnya ya mungkin masih ada yang lain yang bisa kita ajak bicara ya karena sangat sulit sekali untuk berkomunikasinya. oke sahabat eh, sekarang eh, tim lagi mencoba menarik yang lainnya Mudah-mudahan uh, kita bisa menarik yang lainnya, dan jangan lupa juga dibantu uh, subscribe-nya ya. Like, comment, dan subscribe-nya ya. Buat sahabat yang belum uh, subscribe ya. Sampai sekarang udah ada yang masuk lagi ya? Nah, siapa ini? Siapa? Ha? Siapa ini? Siapa? Namanya bisa bicara, nggak bisa bicara. Ha? bisa ngomong tak? salah ngaruh oh, lepahna, eyena tuh bisa muka, ada sahabat, ternyata yang ini susah juga ya, karena mulutnya nggak bisa dibuka katanya, nggak tahu kenapa ya. Hmm, sayangnya ho, di nuaya didil cahway. bisa ngomong, tuh, mm, mm, mm, oh, mm, mm, oh. mm, mm, untuk anu bisa ngomong, atuh mm, anu bisa, anu bisa ngomong, atau mm, mm, oh, mm, mm, usaha dibilang bisa ngomong, usaha, saha usaha, usaha, usaha, Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, yang eh, eh, eh, eh, yang silaturahmi eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ya. Eh, uyenya. Iya. Oh, mama nana wanna wanna nana Yang hilaturah miunggul. baliknya. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Nah, Puntan. Ya Puntan, bisa orang saya? Bisa bahasa Indonesia teh? Huh? Bisa bahasa Indonesia? De? Oh, de. oke sahabat. Eh, maaf ya ini harus bahasa Sunda karena eh, beliau nggak bisa bahasa Punten bang, ya, kita seorang abang sehat. Cerah, no. bau kain gimana? Gimana hmm. dibawa kain siapa? Ya. Gede, salah hmm. atuh. Bau, eh, bau, hmm. Hmm. Hmm. Punten, bahnya, uh. Oh, mohon, hmm. mohon, mohon, mohon, mohon, hmm. salah, pas pas keras. Bada. Bada. Abah. Mm -hmm. Bah, Pak. Oh. Abah. Dari -dari. Bah. Eh, Mas, ha -ha. Aduh. Siapa, bah? Nah, ha apa Siapa, tuh? apa, Bi? Oh bisa kamari. Oh, mohon-mohon mohon-mohon. mungkin ya. Oh, mohon-mohon Mohon. Oh. Mohon. mohon, mohon, mohon. Nah. Hmm. Nuhun, mohon. Apa? nya nya nya apal tenan apal apa punten eh. bahnya terus mengganggu roso ayong hoyong silaturahmi we alhamdulillah apa diharuskan yang ambil dino ae nang ati ku nyah mana kan di mana di nya nah sok nemuannya tiba bah saha misaha itu teh bah Oh, anu apa? Oh, anu budak ya? Hmm. Lain, lain. Si imunana? Oh, anu ada Eh, ain ba kumaha carana tuh ba yang abdi masih kene panasarann eta anu anu nu, nu karuhun abdi teh kumaha carana eta teh hayang cinangan cucu samae uh, jadi abdi teh kumaha nya yakin can yakin dicencan can ieu mah jadi masih kene kumaha nya ikan yakin nggak gitu hati ba? Yakin kisera, kisera. yakin, Jadi, dah, dah yakin kisera, Arung, -aya. Uhun, uhun. Kali bejaan, pati, Bahwa ada benar-benar nganci keabis. nya. Ya rumaho sabdi emang karena ibadah hoge goreng bah itu jan ieu. Tapi alhamdulillah ieu aya na mah bah tos rada mending-mendingan lah gitu. rada bae paek. Hmm, kudu rada bae bah. E -e. Mohon-mohon. Insyaallah paeuna dilaksanakeun na bahnya. Heeh. Ya bah atur nuhun bahnya. Uh, mohon, ya. mohon insya Allah insya Allah, mohon, insya Allah. mohon mohon mohon mohon hmm. nyatur nuna tubahnya uh, enak adik balik ulang enak abah mulang duitnya hmm. oh, ini abi Oke, sahabat, emang eh, yang ada di sini sangat sulit sekali Tadi, untuk belajar komunikasi dan barusan yang masuk memang bukan dari sini. Ya, eh, untuk itu eh, mohon maaf ya, buat malam ini mungkin agak kurang kita kurang mendapatkan informasi ya tentang lokasi di sini. Eh, Mudah-mudahan ya, di lain waktu kita bisa lebih dari ini ya. Oke terima kasih buat sahabat semua ya Saya rasa cukup sekian untuk malam ini Kita ketemu lagi e, Minggu depan dengan lokasi yang berbeda e, Selamat malam Selamat beristirahat buat sahabat semua Sampai jumpa lagi di e, Minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngebur